Kali ini gue coba untuk bermain barbar -bar langsung di B2000 dengan modal Rp50.000 aja ya. Modal Rp50.000, kita lihat dapat berapa ini kalaupun kita nggak maksud juga nggak apa-apa. Karena gue bukanlah konten kreator yang tipu-tipu ya bu kalian. tipu-tipu gue cuman memberikan pola yang gue main ini ya, bosku. Gue tidak memaksakan bosku gue gunakan modal asli soalnya gue pakai modal kecil mau udah receh aja bosku silahkan dilihat sendiri video-video gue ya oke ini pola yang sangat jitu ya pola yang ramah kepada para pemula bosku orek, body eh, brody body lagi brody semuanya oke brody nice banget ya dapat uh Wewe gini ya, siapa disini yang dari dulu sukanya main Mega aja ya? Nggak coba-coba uh, sama si Kakek Zeus yang lagi viral itu ya. Kakek Zeus memang viral, tapi Wewe di Mega West selalu di hati bosku. Bagi para mereka yang sudah lama bermain permainan slot ini ya, permainan game yang sangat-sangat membuat kita happy.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 website atau situs apa langsung aja ke kolom komentar ya atau ke pusat link yang gue udah cantumin gue taruh di bio atau di beranda gue ya oke okay. kali ini gue mewakili Om Niko untuk bermain ya karena Om Niko lagi sibuk jadi gue gue yang mewakili Om Niko nih lanjut lanjut kita nggak usah takut takut ya kita langsung pakai turbo aja kalau di apa bed kecil ya kecuali kita bed gede kita slow slow aja pakai quick ya tapi santai aja sih ya namanya modal richiano udah dapet segini ya buat kalian sih menurut gue bagi para pemula mendingan di wedi ya kalau uh, <tuh> udah dapet ego gini soalnya ya namanya git namanya juga juga judi bray pasti ya kita menang kita ketagihan kita kalah pasti penasaran jadi kalau lu udah menang langsung aja di WD bosku jangan seperti gua ya gua sih gak apa apa kalau misalnya habis ini kan tinggal depo lagi ya kan karena tujuan gua hanya untuk mencari hiburan bosku sekaligus mencari cuan dari mengupload video seperti ini ya, jadi jangan lupa bagi kalian yang punya bintang juga langsung dikasih bintangnya ya. di langsung diberikan aja bintangnya. Mudah, murah aja kok beli bintangnya 5.000 dapat berapa itu ya? Dapat berapa bintang bisa kalian post apa? Berikan di postingan gue ini ya bosku. Dan jangan lupa juga mampir ke channel youtube gue ya. bisa menghasilkan dari hobi yang kita mainkan itu adalah suatu hal yang sangat mantap ya bosku Aduh kok belum dapat dapet lagi nih cemana nih? udah pake bed gede masih belum dapat juga nih hmm oke okay. lagi dong, satu lagi dong bintangnya Oh belum dikasih Tak apalah Nggak apa Oke Aloha, aloha ini ya Koboy-koboy Matiin spin cepatnya Wuuu Mantap Udah naik lagi ya hm, Mantap sekali memang Jadi kalau kita dapat bintangnya dua itu Kita dapat free spin tambahan Oke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 Kalian anggap RTP itu pasti 100%. Gak. Paling tidak kalian PD ya. Kalau kita sudah PD, sudah pasti bisa mendapatkan menghasilkan yang sangat mantap seperti gue ini. Walaupun gak maksud, tapi 800.000 siapa yang mau kasih ya kan modal 50.000. Lu kerja apa anjir? Dapat 800.000 ini kan. Gaskenlah langsung gasken. Kayaknya sepertinya gua nggak akan lebih apa mempertahankan ini lebih lama lagi, karena sudah dapat udah lebih dari lumayan. Ini ya sangat-sangat mantap sekali ya. Jangan lupa buat kalian untuk apa like, comment, dan subscribe. Eh, subscribe untuk follow ya dan di-share video-videonya supaya gue semakin bersemangat untuk membuat konten setiap harinya oke gue WD dulu, gue pamit, thank you semuanya, bye bye